Ruben Onsu dituding tampar Betran Peto, benarkah? Beredar sebuah video dengan judul, Serem. Pergoki Sarwenda dan Betran Peto Basah kuyup, Ruben layangkan tamparan pada Betran Peto, yang diunggah pemilik akun YouTube liar pada Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2023 lalu setelah melihat video tersebut ternyata tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ruben Onsu terhadap veteran peto sepertinya isu tersebut hanyalah sebuah gosip yang tidak benar dan tidak berdasar sudah menjadi hal yang biasa jika selebriti selalu menjadi sasaran gosip dan rumor yang tidak selalu benar. Sebaiknya kita tidak mudah percaya dengan isu-isu yang beredar tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Lebih baik mencari informasi dari sumber yang terpercaya dan tidak mudah terpengaruh oleh gosip atau rumor yang beredar di media sosial. Meskipun demikian, tidak ada salahnya untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan isu-isu yang beredar di media sosial. Sebaiknya kita juga tidak mudah terpengaruh oleh gosip atau rumor yang mungkin hanyalah sebuah upaya untuk menjatuhkan nama selebriti tersebut. Pada kesempatan ini... Isu tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh Ruben Onsu terhadap veteran peto ternyata hanyalah sebuah gosip yang tidak benar dan tidak berdasar. Sebagai selebriti, Ruben Onsu dan keluarganya sudah terbiasa dengan gosip yang beredar di media sosial. Namun tidak ada salahnya untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya dengan isu-isu yang mungkin hanyalah sebuah upaya untuk menjatuhkan nama mereka. Kita harus bijak dalam memilih informasi yang kita percayai dan tidak mudah terpengaruh oleh gosip atau rumor yang mungkin tidak benar. Jangan lupa untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi yang kita dapatkan agar tidak terjebak dalam rumor yang tidak benar sepertinya keluarga Ruben onsu sedang menikmati liburan di sebuah kolam renang saat kejadian tersebut terjadi veteran peto terlihat menyadari bahwa sang ibu dalam keadaan basah kuyuk lalu dia langsung mengambilkan handuk untuk mengeringkan tubuhnya namun tidak disangka-sangka, veteran peto justru memakai handuk tersebut untuk menggendong Sarwenda menuju kamar mandi. Video tersebut tidak menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ruben Onsu terhadap veteran peto. Jadi. Isu yang beredar tentang Ruben Onsu yang menamparkan veteran peto karena basah kuyup bersama Sarwendah ternyata tidak benar dan hanyalah sebuah gosip yang tidak berdasar. Sebaiknya kita tidak mudah percaya dengan isu-isu yang beredar di media sosial, terutama yang tidak memiliki dasar yang kuat. Lebih baik mencari informasi dari sumber yang terpercaya dan memverifikasi kebenarannya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Jangan sampai terjadi fitnah atau salah informasi yang dapat merugikan pihak lain. Setelah menonton video tersebut, terlihat jelas bahwa tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh Ruben Onsu terhadap Betran PETO. Sebaliknya, Ruben Onsu terlihat cukup tenang dan tidak terlihat marah atau emosi saat menemani Betran Peto yang membantu Sarwendah memakai handuk. Tidak diketahui pasti asal mula munculnya isu tersebut, namun tidak sedikit netizen yang meragukan kebenaran dari isu tersebut. Banyak yang merasa bahwa isu tersebut hanyalah sebuah upaya untuk menjatuhkan reputasi Ruben Onsu dan keluarganya. Para netizen pun ramai-ramai menyatakan dukungan mereka terhadap Ruben Onsu dan keluarga serta menghimbau agar tidak mudah percaya dengan isu-isu yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Sebagai selebriti, Tentu saja Ruben Onsu dan keluarga sering menjadi sasaran gosip dan rumor yang tidak selalu benar. Namun, hal tersebut tidak menjadikan mereka putus asa atau patah semangat. Mereka terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk para penggemar setianya.